La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa alahebi. Imam Bukhari meriwayatkan Katiba menyampaikan kepada kami hadis riwayat Malik ibn Abi Talha dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu inna khayyatan da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sanaa'a ah. qala anas fa dhahabtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ra'aytuhu yattabba'u dubba'a min hawail alqasa'a ah. qala falam azal uhibbu ad-dubba'a min yawma'id artinya seorang uh, khayyat khayyat ini lebih tepat uh, tukang jahit ya di Madinah Pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menyantap makanan yang dimasaknya sendiri. Orang itu kebetulan masak sendiri, kemudian dia hidangkan untuk Nabi SAW. Seorang sahabat mulai merewatkan hadit ini bernama Anas Ibn Malik. Kalau menyampaikan kepada kita, mengatakan, aku pun pergi ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu aku melihat beliau terus mencari yaktin atau labu manis atau dubba. Ha? Dikatakan dubba. Di antara makanan yang ada pada mangkuk, Anas bin Malik mengatakan mulai hari itu aku sangat menyukai labu. Jadi waktu dihidangkan oleh pemilik rumah itu labu ya, atau sayuran ya yang ada, ada labunya, maka dia Nabi SAW pun kata Anas bin Marik, sibuk mencari ya labunya itu potongan labunya dan beliau memakannya. Maka Anas bin Malik menangkap pesan di situ Rasulullah SAW tidak mungkin menyukai ya sayuran ini atau buah ini kecuali memang ada manfaatnya gitu kan karena memang beliau pasti dipandu oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.